assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kembali lagi dengan channel santri Tompi. jangan lupa like comment dan subscribe guys mantap Niki aja anu guys mumpung si pas sih luruh guys cek kayak fresh fresh ini ya, guys mulus-mulus nih ayo monggo guys tomat luruh durian ayo Sip, cek dari atas. Baru berapa langkah? Baru dua langkah, guys. Dua langkah langsung dapat, guys. Serep. Buahnya kolos. oh, atas banyak. Eh di atas ada yang meletak guys. Tapi kok belum mau turun, guys. Sudah keuning itu, guys. Loh. Ayo, guys, lanjut lagi kita di pohon sebelah ya. Cari-cari kali aja darzeki. Wah, ada benaran, Mas. Ini tuh. lagi kita. Dulu. Take, take. Oh, guys? Oh, gondoli. Oh, tak kira guys. Eh, glowing. glowing. guys. Mantap. Pohnya di atas. terus yang dapat, hmm. guys. yang pirang belum, guys kasihan kesini. Gok, go kalian, Om. Itu? You know. oh, Nanti di strike, strike. Di sini, guys. Kita mulai berkurang, Tinggal satu Limited edition ini, guys, buahnya, guys. Biaran, lanjut lagi. Kali ini aku harus dapat. Nih. Wah, beneran. Aku dapat, guys. Kalau ini durian mentega nih. Mulus ya, kuning. Oke. Mantap. Lanjut lagi. Ini guys aku dapat dua <tuk tangan> <tuk tangan> mentega ini durian mentega <tuk tangan> wah oh, Krucil boleh Om. Apa isinya ini? Ini. Ah jelek. Bukan durian kaleng-kaleng ini, asli durian. Ini lihat toh ini. Buah durian limited edition guys. Nah, itu. mana tuh Beru guys. Oh, oke, guys. Kalau gitu kita lanjut cari anu, guys. Nanas. Nanas yang kayak segede kita ikuti palingnya skor. Oh, mas Gondrong. Ke mana, Mas? Ini kali ke di mana sih? Wes, gua. Itu nanasnya mas. Wihku oh, mas, itu boleh nggak diambil itu? Kayaknya belum aneh, masih nom. Wah ini kilap besar besar nanasnya bro. Itu tadi yang udah matang. Ah, ini aja kita ambil. Kontong mau ngambil. Aku aja yang ngambil. Inilah. Wow. Ini durian bukan abal-abal ini. Nanas. Nanasnya super jumbo-jumbo. Beratnya bisa 5 10 kg ini. Ini kan kalau ini beratnya berapa kilo ini perkiraan ini? Kalau ini 3 kilo, 3 kilo. Tiga kilo. Oke, okay, kita lanjut lagi. Mas Gondrong, aku ambil nanasmu ya. <tuh> tak ambil nanasnya, Mas Gondrong, guys. Ini aku habis minta durian sama anu guys. Mas Gondrong, nanasnya juga aku ambil nih yang gede. ambil nanasnya dua. Kalau ini 7 kilo nih, beratnya tujuh kilo nih. Oke, okay. jangan lupa ikuti video-video santri Tombiobong untuk yang edisi selanjutnya. Banyak tantangan-tantangan menarik dan cerita-cerita kita hari-hari guys. Salam santri Tombiobong, like and subscribe. Santri Tombi mantap. Loh guys ini persiapan buat bibit di atas guys kita kembangkan lagi biar lebih banyak guys kayak begitu guys nanas besar kayak palutor mantap wah gembandul guys tuh dengan gelok guys lihat-lihat guys Loh, alhamdulillah ya guys Duriannya. ini durian yang sebesar helm helm Loh, masih ya. banyak yang di episode sebelumnya itu loh, guys, yang sebesar helm itu. Nah itu guys, tapi guys eh, tangannya yang sudah kena buat megang guys. Nah itu guys. Yang sebesar helm. Nah lanjutan guys, kita mau mubeng durian guys. Hasil pagi hari ini, alhamdulillah cukup lumayan guys ada durian ada nanas mangga kuning si kuning guys hmm. durian ala guys Guys. tarik tarik tarik pagi pagi macah durian keras mas Tadi keras guys oh durian baru ya satu dan eh oke no bisa mas ah karena yang manis itu selalu banyak rintangannya guys eh sabar tetes lu oh, belum belum dicek guys uh. Wah. ini yang durian kuning guys ini yang durian kuning guys oh, oh guys semutnya di sini guys saking manisnya guys Kurang. Boleh ini mas eh. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim guys Benar-benar hmm. manis benar manis nih. Manis ya Manis perjuangan guys Masih pagi buta Sarapan durian Luar benar. biasa ini gondrong Mat. Dan guys. dagingnya. Dagingnya oh, bagaimana, Om? Lumer. Pecah di mulut, guys. Kas dengan rasa pahit-pahit, guys. Biar agak menantang, guys. Masak manis terus, guys. Ini yang lubang pecah sekalian guys atau yang bocil itu kayak apa itu dalamnya itu Dampet masuk juga. itu persiapannya di belakang wah itu mau dibawa kemana itu pak pulang dibawa pulang guys buat mbak anu buat mbak bocil guys nanti mbak bocil kalau kita pulang nggak dibawain guys takjih kita nanti Pak, uh, kita lihat yang kecil bukan kaleng-kaleng, guys. Nih, guys. Yang ini, guys. Seratnya, guys. robot kesuannya. Ya, Weh. Ternyata keduluan ulat, guys. Ini kayaknya enggak gini, guys. Coba perang sama. Tuh. Nanti, guys. Ini sudah bagus, sudah gede, Boleh. Makan saja, Wah. Satu produksi ini. Uh. Ini sebelum puasa, guys. Sebelum puasa Selama kita waktu makan waktu. durian pagi-pagi. Nanti kalau udah puasa tidak boleh ya. Bisa batal eh. Om eh. uh, tebal kebalnya luar biasa ini Coba Mas Gondrong. Yang ini. Sabar-sabar Om, sabar, um. sabar. Mulutnya cuma satu nih. Aduh. Sangat kebalnya guys. Wah. Wow. Kayaknya pulen ini, guys. Ada rasa semut hitam ini, guys. sabar semut juga lincah guys gesit irit nah ada ciri khasnya beda beda guys ini langsung kan guys kayak makan jeli hmm. mulus semua guys terus Hmm. Mama Komen-komen, subscribe. Hmm. sampai lupa sama penonton, guys. Tuh. Rambutnya menghalang, guys. Oh, jangan guys, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya, guys. Untuk membantu membangun yayasan Bukit Selawat, Tombiopung, guys.